Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kembali lagi di channel saya, le Jupang. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bersih-bersih ya. Nih, saya masih bocil di video saya nanti saya mau membahas tentang uh, apa bikin cairan lah apa bikin tips untuk membuat ekstrak ramuan herbal buat ikan jepang oke okay? dan di kesempatan kali ini saya kasih tutorial untuk cara bikinnya jadi di video saya ini kita mau bahas tutorialnya aja untuk hasil dari ikannya nanti ikan cupang hasil dari eksperimen saya nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan Oke simak terus videonya jangan sampai di skip nah baik tulur ini adalah bahan yang saya siapkan ya. kurang lebih kayu secang 20 gram lah. 15 15 sampai 20. Dan ini ada cengkeh. Oke. Okay. Lalu ini ada peka Bahasa Inggrisnya anise star ya. Kalau di Indonesia kita bilang peka tiga biji cengkeh, ya, lalu dua potong ya. Itu kan ada lima gini, kita ambil dua aja. Lalu dua gelas air ya. Ini kayu secang nah, seperti di Nah, ini kan udah satu gelas. Ini saya masukin lagi dua gelas. Nah, setelah dua gelas ini kita masukin cengkeh, lalu pekak ya. Lalu saya start dua aja. Lalu kayu secangnya ya. Oke kita tunggu sampai Mendidih Kita campurkan aja semuanya Kita tunggu sampai mendidih Setelah mendidih Ini Kita proses berikutnya ya Oke next Oke dulur, ini Bahan yang berikutnya ya Ini tadi udah mendidih Kalian bisa lihat ya Ini masih ada uap-uapnya jadi kita sampai mendidih dulu setelah mendidih kurang lebih 100 derajat celcius lah udah mendidih gitu ya udah banyak apa airnya udah mendidih lalu kita matikan kita angkat dan jadi seperti ini nah proses selanjutnya adalah daun ketapang ini bahan ya bahan yang kedua ya daun ketapang murni jadi murni ya asli ya enggak usah dicampurin obat-obatan apapun dari alam dibersihin sampai bersih dicuci bersih lalu dimasukkan ke dalam botol botol satu setengah liter ya terserah mereka kalian apa terserah yang penting botolnya satu setengah liter ini saya pakai daunnya dimasukin semua ya kurang lebih hampir separuhnya ini isinya daun nah ini bekas air yang cuciannya ya habis basahkan masih ada di sini jadi kita pakai apa-apa lalu ini bahan ini dimasukkan sini semua jadi untuk ambilnya ya pelan-pelan ya nggak apa-apa ya meskipun ya udah agak dingin lah langsung dimasukin aja nggak apa-apa Biasanya gini, ada yang pertanyaan ya, kalau misalkan bang itu nanti kalau masih panas, gak apa-apa ya dimasukin langsung. Nah, ini udah agak dingin, jadi gak terlalu panas seperti tadi ya. Saya skip dulu, saya masukin semua, semua bahan ini semua dimasukin sini ya sampah sampah sih masuk kabel oke okay. jadi tadi yang cengkeh sama peka lalu secang ini nanti masuk sini semua oke okay. nah selesai dulur ya, ya seperti ini setelah kita masukin semua jadi kalian bisa tambahin air ya jika kurang ya apabila kurang penuh tapi jangan sampai ya. Jadi sediakan sedikit tempat udara agar dia nanti kalau disimpan biasanya itu akan mengembang ya. Seperti berfermentasi. Jadi kita tunggu sampai satu minggu kedepannya kita kocok-kocok dulu nggak apa-apa. Biar nyampur semuanya. Biasanya saya ini tunggu. Pakai satu minggu ke depan ya. Jadi, setelah satu minggu nanti kita coba hasilnya. Jadi, setelah saya share video ini buat kalian, seminggu berikutnya saya mau coba ya. Oke, okay. a few moments later baik lur, ini udah satu minggu ya tanda ditandapkan satu minggu warnanya udah mulai berubah oke okay, nah setelah ini bisa kita saring langsung disaring aja ya oke okay, nah air ini bisa kalian langsung gunakan dengan takaran segini ya satu soliter itu biasanya saya ambil gini lalu masukin atau kalian juga bisa pakai botol terus ini yang ada apa tutupnya itu terus dikasih selang seperti seperti botol ini ya ambil dulu ya. Nah, kalian bisa juga pakai botol seperti ini ini airnya dimasukin lalu ditutup tiap botol kalian gitu aja jadi lebih cepat tapi kalau ikan kalian dikit dan pengen maksimal ya saya biasanya pakai satu tutup botol ini langsung satu soliter untuk ukuran 10-12 ya kalau untuk yang ukuran 14 atau 15 ke atas itu bisa pakai dua tutup ini itu aja sih simple dan ini kalian bisa gunakan gunakan lagi ya dua, dua atau tiga kali lagi biasanya saya bisa gunakan dua sampai tiga kali jadi jika saya gunakan saya isi air lagi yang kedua nah ini saya ambil setengah untuk saya simpan buat campuran yang seperti ini. Nanti waktu di ini udah disaring ya. Dan begitu pula dengan yang ketiga sama. Lalu saya buang. udah gitu aja, simple. Oke, dulur, itu tadi video tutorial yang saya buat ya. Jadi terima kasih atas dukungan kalian dan apabila ada kesalahan ataupun ya yang kurang berkenan di hati kalian saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk kesempatan kali ini saya ucapkan minnal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin buat semua oke okay? sampai jumpa di video berikutnya salam jepang indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh